Takutlah jatuh dalam, tapi ku beranjak untuk lupakan aku. Buat hatimu luka, untukmu hanya bisa ucapkan maaf. Jauh dalam hatiku ada dirinya Namun tuh lupakan dirimu Tak pernah bisa la Ku berpaling paling darimu, makanlah cinta ku membagi cinta.